dan Alhamdulillah, prasahabat ya, mereka tentunya selalu diberikan kesehatan dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Apalagi melihat Abang Fatih yang tentunya tersenyum bahagia. Masya Allah menikmati banget ya suasana di kota Nabi, di Tanah Suci. Masya Allah mudah-mudahan apapun niat, apapun yang dilakukan, segala urusan yang dilakukan oleh Leslar, mudah-mudahan selalu dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Kita lihat di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram, Darah2444 Anuskon mengatakan, Masya Allah, benar-benar kenikmatan buat mereka. Ya Allah, jaga mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada, dijauhkan dari segala marah bahaya. Amin. Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram Hakaniati, Masya Allah, Tabarakallah, senangnya lihat kalian bertiga menikmati hari-hari kalian di sana. Semoga Allah selalu menjaga kalian dari orang-orang yang berniat tidak baik Dan didekatkan selalu dengan orang-orang yang baik dan tulus Amin, Masya Allah Begitu banyak doa, doa baik diberikan kepada keluarga Leslar Masya Allah makin bangga dan pastinya bahagia sekali Kita tentunya dengan Lesti, Rizky Pilar, dan Baby L Kemudian persahabat kita lihat juga ada salah satu komentar yang diberikan dari Is Apriyati 04, perhatikan dari simak baik-baik persahabat kalimat komentarnya. Salah satu dari mereka yang kuliah di Madinah itu anaknya teman pengajianku. Dia bilang, Umi kenapa yang diberitain itu kok gitu ya? Padahal mereka berdua itu baik banget loh Umi. Mereka berdua berhati mulia dan tidak sombong katanya. Apalagi anaknya Al-Fatih Gemes banget Mau kalau kita gendong katanya Masya Allah, tabarakallah. Ini kata orang yang ketemu dengan Leslar So, jadi buat fan-fan yang Tentunya otaknya masih melenceng kemana-mana persahabatnya, ya Kalian cuma lihat di sosmed Tidak kenal dan tidak tahu mereka realnya Yang sudah melihat secara langsung Dan sudah kenal mereka secara langsung Pasti kalian semua tentunya kagum dan bangga dengan Leslar yang begitu ramah, humble, etiketnya selalu terjaga dengan baik. ini suatu kebanggaan untuk kita semuanya. berikutnya juga persahabat kita lihat diunggah igas mrb clothing line. informasi juga untuk warga konoha bahwa selain nanti malam sambung lagi ada yang penasaran bersahabat ya, mau main lagi pakai sepatu baru wow, ini ternyata kejutan juga untuk warga Konoha bismillah, mudah-mudahan cidukan vitamin pun selalu kita dapatkan nanti malam jangan lupa dilanjut lagi bersahabat ya untuk main sepak bolanya, bismillah mudah-mudahan Papa B tetap konsisten bergabung dengan Marwa FC selain tentunya olahraga Papa B juga mendapatkan kajian ilmu pengetahuan tentang agama. Ini suatu kebanggaan juga. Berikutnya persahabat begitu banyak komentar yang diberikan dari tentunya postingannya Indosiar yang mengunggah video momen saat Bunda Leslie kejora duet bareng dengan Vildan. Ini momen saat Bunda Lesti tidak memakai hijab namun tentunya komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Lesti Al-Fatih Buat admin Indosiar yang terhormat, haruskah terus-terusan up video Bunda Lesti yang belum berhijab hargailah orang yang sudah berhijab itu komentar yang tentunya diberikan kepada tentunya postingan Indesiar yang tentunya mengup video Bunda Lesti yang tidak berhijab